Hello, apa kabar semua? Salah satu cabaran dalam proses melakukan penyelidikan adalah mencari sumber-sumber yang tepat dan sesuai dengan kajian kita. Kebanyakan daripada kita akan menggunakan Google ataupun Google Scholar. Tapi dalam video ini, saya akan terangkan aplikasi dan juga website Mendeley untuk membantu anda dalam proses carian yang lebih bagus dan lebih sistematik. Okey, jom kita belajar tentang Mendeley. Pertama sekali pergi ke mendeley.com dan anda akan lihatlah paparan utama ini dan uh, pertama sekali anda harus uh, mendaftar terlebih dahulu kerana ia akan memudahkan anda uh, menyimpan semua hasil-hasil carian -hasil anda. So daftar terlebih dahulu, kemudian login seperti biasa. Saya telah log in di sini. Fungsi utama Mendeley adalah untuk memudahkan kita mencari artikel-artikel yang sesuai dengan kajian kita, kemudian membantu kita dalam proses penyimpanan ataupun pengurusan uh, rekod yang lebih sistematik. So, kita boleh simpan artikel-artikel yang telah kita cari itu dalam perisian uh, Mendeley Reference Manager ataupun di di account kita di Mendeley.com ini. So, dia akan ada di cloud ataupun di dalam versi web dan juga dalam versi uh, aplikasi yang kita boleh muat turun. So, anda boleh uh, download ataupun muat turun terlebih dahulu Mendeley Reference Manager ini. So, kalau lepas download, ini adalah paparan uh, Mendeley Reference Manager. So, anda akan lihat dalam Reference Manager ini, ini adalah artikel-artikel yang telah kita cari dan kemudian kita add to library. So, dia akan keluar di sini. Setiap so, artikel yang kita add to library di Mendeley akan dimasukkan ke dalam Reference Manager ini. So, sangat mudah. So, kalau kita lihat di atas ni, kita akan nampak butang synchronization di mana dia akan sync dengan apa yang kita telah uh, simpan ke dalam versi web tadi so uh, anda boleh create juga folder untuk penyimpanan seperti yang saya buat di tepi ini hanya tekan sahaja new collection uh, buat sahaja tajuk sesuai kemudian anda boleh tambahkan artikel tersebut ke dalam folder-folder tersebut so just drag sahaja contoh macam ni so bila kita nak buat sesuatu uh, benda kita akan tahu bahawa artikel ini sedang kita gunakan untuk uh, uh, tugasan ataupun untuk kajian tertentu ok kita pergi balik kepada carian dulu sebelum kita berpatah balik ke Mendeley Reference Manager ini. Saya galakkan anda untuk menggunakan Mendeley dalam proses carian anda kerana ia sekarang dimiliki oleh Elsevier. Salah satu pangkalan data utama di dunia sekarang. Anda boleh layari Elsevier melalui ScienceDirect.com dan juga diselarikan dengan Scopus.com di mana artikel-artikel yang telah diindeks dalam Scopus akan dimuat dalam carian ini. So, ia lebih sistematik. So, itu kalau saya cari perkataan Higher Education uh, Malaysia contohnya. So, kita akan nampak paparan ini dan akan nampak hasil carian kita. Kemudian kita boleh pilih saja tahun yang kita kendaki, limitkan tahun tersebut. Kalau kita buat sistematik literature review ataupun sorotan kajian secara sistematik, kita akan nampak bahawa Uh, Tahun-tahun tertentu ada kajian yang sangat banyak tentang topik yang kita sedang cari ini. Uh, ia memudahkan carian kita. Jadi kita boleh limit juga uh, document type. Kita boleh hadkan kepada jenis uh, document yang kita nak. Contoh journal saja, makalah saja. Dan kalau kita tahu journal-journal tertentu, kita boleh limit. Tapi biasanya kita jarang nak limit kalau kita sedang mencari secara umum boleh limit uh, mengikut penulis juga author ataupun kita limit dari segi jenis atau open access maksudnya yang kita boleh download secara terus nah apa yang kita nampak sekarang kalau kita tengok di sini bila kita buat carian kita ada pilihan untuk uh, most relevant paling relevant paling terkini so dia akan susun ikut yang terkini dan paling banyak di, uh, di petik ataupun most cited so, okay, bilangan citation akan keluar di tepi ini so memudahkan kita untuk menentukan sama ada kajian tersebut sangat penting ataupun sudah pun di sudah pun dipetik dengan kerap kali. Okay. So apabila kita nampak hasil kajian yang kita rasa kita kendaki, kita boleh add to library dan kalau kita pergi ke Mendeley kita, kita akan nampak di sini. Kalau saya tengok di sini add ni nampak tak kajian yang sama si dengan Abbas yang saya add di sini sudah berada di dalam Mandalay Reference Manager saya. So, saya tidak perlu risau bahawa saya hilang cari yang tersebut. Saya, so, saya boleh add to library terlebih dahulu sebelum saya baca lebih lanjut. So, biasanya kita akan screen ikut tajuk ataupun ringkasan yang kita nampak di sini. Kan? Abstract. Kita boleh klik. Kita baca abstract. Kita rasa dia sesuai. Kita just add to library. Contoh yang kedua ini. Saya sudah baca abstract di tepi ini. So, kalau saya rasa sesuai, saya add to library. Jika kita nak... Uh, view PDF terus ataupun paparkan PDF terus pun boleh kalau tidak kita boleh pergi ke reference manager kalau saya klik di sini kita akan nampak get PDF so kalau kita tekan get dia akan uh, muat turun ke dalam desktop kita ataupun PC kita so kita tidak tidak perlu risau bahawa artikel itu hilang ke ataupun uh, tidak lagi berada di di web so semuanya akan berada di dalam paparan ini nampak tak so kita boleh baca kita juga boleh annotate, dia ada banyak fungsi yang kita boleh gunakan di sini, contoh annotate kita boleh highlight kita boleh tambah komen kita so dia di bawah fungsi kita bagi komen. kita buat nota sendiri kemudian kita save ataupun di auto save sebenarnya kalau kita nak download dengan annotation kita sekali pun boleh dengan apa yang kita telah komen pun boleh ok, kemudian kalau kita pergi balik ke mandele.com tadi Contoh kalau kita sedang buat sorotan kajian, kita boleh tekan related and kajian-kajian uh, yang berkaitan akan dipaparkan juga di sebelah tepi ini. So mudah. Contoh kalau kita nampak topik ni sesuai and then kita tak nak dah cari secara rawak, random, kita gunakan related, kita akan carilah kajian-kajian lain yang bersesuaian. Dan kalau kita pergi ke library kita di cloud ni, di web-based, kita juga akan dapat uh, access kepada apa yang telah kita simpan tadi. So apa yang kita nampak di web sama dengan apa yang kita nampak di software yang kita download tu. Cuma yang ni di cloud. So di bila masa contoh kita bertukar komputer ataupun kita berurusan melalui laptop lain ke apa, kita tidak perlulah pindahkan daripada fail daripada satu PC ke satu PC kita hanya buka saja mendley.com sign in kita dapatlah retrieve ataupun muat turun artikel-artikel yang kita dah simpan kan kadang-kadang bila kita pertukar PC kita kena pindah-pindah menyusahkan so, yang ni semua di cloud satu lagi fungsi yang ada di mendley adalah citation dia citation tool dia uh, install mendley cite for microsoft word kalau kita nak so kalau kita tekan yang ni dia akan pergi ke mendley cite kita just install sahaja get it now Uh, jangan risau tentang rating ni sebab yang ni adalah rating yang untuk versi lama yang terkini yang telah update ni saya dapati dia telah pun uh, di, diperbaiki so, kalau kita tidak dapat download daripada uh, Microsoft Store ni apa yang kita boleh lakukan adalah kita pergi ke Microsoft Word kita pergi ke insert my add-in di sini kita boleh ke, ke store kemudian kita cari sahaja Mendeley so kita boleh add eh? so kalau di sini saya dah ada So, bila kita dah install Mendeley site ni, kita hanya perlu buka sahaja Microsoft Word kita. And then, kita pergi ke tab references di sini. Kita akan tekan, kita akan nampak ni, site with Mendeley. Kita tekan sahaja Mendeley site. Kita kena site in dulu. Dia akan site in, in dengan akaun yang sama tadi. Saya balik ke sini sekejap. So, bila kita dah site in, kita akan nampak artikel-artikel yang telah kita tambah di Mendeley tadi tu. Di dalam Mendeley.com ataupun di dalam Uh, Mendeley Reference Manager so kita hanya perlu contohlah kita nak insert citation di sini ataupun petikan di sini, kita tick sahaja dia akan nampaklah uh, citation di atas tu, kita boleh tentukan citation style juga yang kita nak yang ni adalah edisi APA yang ketujuh kita insert sahaja, so dia akan keluar dari sini, selepas itu kalau kita nak uh, tambah senarai rujukan kita, kita hanya pergi ke bahagian kita nak contoh references di sini kita pergi ke bahagian more just tekan insert bibliography. So, continue. So, dia akan insert mana yang kita guna tadi. Contoh tadi saya guna chan melalui perisian Mendeley ini. So, dia akan insert di sini. Okay. So, itulah Mendeley. Sangat mudah digunakan. Sekini kita dapati ada masalah dengan APA citation di sini. Contoh tajuk yang, yang salah sumpamanya. Kita, jangan edit di sini. Kita edit di bahagian Mendeley references ni. Nampak tak di sini? Kita boleh tukar info-info yang kita ada. So, contoh kalau kita dapatkan di, nama dia tak berapa betul, kita boleh betulkan di sini dulu. Kemudian kita save. Ok, itu sahaja tentang medley. Selamat mencuba dan semoga membantu anda dalam proses penyedidikan anda.